Halo teman-teman, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya, Tika. Apa kabar? Nah, teman-teman, hari ini saya mau share masak tuna balado. Nah, ini membuatnya gampang sekali, teman-teman. Oke lah, kalau begitu kita langsung aja yuk. Bahan-bahannya adalah minyak, gula garam kaldu jamur kemiri yang udah disangrai dua dan jeruk satu dan daun salam dua lengkuas lengkuasnya segini ya kunyit-kunyitnya saya cuma pakai sedikit aja ini uh, lalu ini ada bawang putih 4, bawang merah segini nah ini ada cabai merah Cabai merah besarnya ada 7. Ini pakai yang keriting juga boleh ya. Kalau pakai keriting ya sekitar 10 atau 12 sesuai selera aja tergantung besarnya juga. Ini ada tomat saya pakai 1, satu, satu buah. Satu batang serai seperti ini dan ini ada cabai rawitnya sekitar 15 biji. Dan ini ada ikan. Nah, ini ikan tuna ya satu ekor ini satu kilo tapi saya nggak masak semua paling saya mau masak setengahnya aja bagian buntutnya aja ya Nah ikan tuna ini kalau kita kadang-kadang nggak -kadang tahu ya untuk ngebedain sama uh, ikan sejenis dia ini agak susah ya Nah ini kalau ikan tuna ini ininya kuning yang saya tahu sih ininya kuning, tapi ada beberapa sih, ada yang warna biru juga, kalau nggak salah ya, tapi ini identiknya sih kuning ya. Nah identiknya kuning seperti ini. Baiklah kita mau langsung saja, saya mau mulai dengan mengolah ikannya dulu ya. Ini sisanya mau saya simpan Nah ikannya seperti ini ya Saya potong kurang lebih tebalnya segini satu cm lebih ya dan ini adalah bumbu yang mau saya haluskan cabe, miri, bawang, dan kunir Oke teman-teman ini sudah siap semua Bumbunya udah saya haluskan seperti ini Tapi tidak terlalu halus ya Jadi teksturnya ya kayak gini Saya maunya kayak gini Nah tomatnya saya potong-potong kotak-kotak kecil Ini bijinya dibuang ya Nah dan lengkuasnya saya potong seperti ini Mau digeprek juga boleh Selainnya saya getrek aja seperti ini Sekarang kita akan menggoreng ikan Kombol, seperti biasa di api medium sampai panas Saya dekatkan saja kameranya Oke ini udah panas, kita masukkan minyak secukupnya ya Saya sih nggak mau pakai terlalu banyak Tapi kalau misalnya ibu-ibu mau pakai banyak boleh juga Soalnya ini nanti minyaknya saya mau langsung pakai buat tumis bumbu dan saya juga gorengnya gak mau terlalu sampai kering banget gitu. Nah ini udah oke, kita tunggu panas. ini udah cukup kita matikan kompor dan ikarnya nah ini teman-teman ya gorengnya jangan kering juga nanti soalnya kalau, kalau kering itu dagingnya keras kurang enak sih menurut saya langsung saja ini minyaknya saya langsung pakai buat tumis bumbu segini udah cukup Nyalakan kompor di posisi medium masukkan daun jeruk daun salam lempuat aduk-aduk Aduk ya sampai sudah Kita lihat seperti ini agak kering-kering begini Seperti biasa Saya melakukan metode memasukkan air dua sendok makan Sesuai dengan takaran bumbunya Kita aduk-aduk Nanti kalau Sudah agak kering Kita tambah lagi 2 sendok Lakukan Teknik penambahan air Seperti ini 3-4 kali ya air 100 mili. Besarkan kompor. Kita masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih, kita tutup, kita kecilkan kompornya Kembalikan ke medium, kita masak sampai airnya start ya Sesekali boleh kita cek Kita cek Oke ini startnya udah sesuai dengan yang saya mau Kita masukkan satu sendok teh gula Rasanya kita coba di akhir ya Setengah sendok teh kaldu Ini sampai kaldu jamur Aduh kaldu kita tes jadi garamnya kita lihat dulu udah cukup belum saya tadi kan udah waktu ulek bumbu udah kasih garam ya jadi, Kaldu jamurnya juga saya ada garam ini asinnya udah dapet cuma manisnya kurang dikit saya kasih gula sejumput sejumput itu sekitar satu gram lah ya nah ini udah oke okay. Jadi saya nggak kasih garam lagi, udah cukup. Ini udah pas. Ikannya juga kan e, udah asin. Ikannya udah asin ya. Nah, ini kita masukkan ikannya. Masukkan tomat. Kita aduk aduk sampai tercampur rata semua. Api medium aja ya teman teman. santai aja. Jadi seperti ini ya. Nah ini udah cukup. Kita matikan kompor. Angkat dan kita sajikan. Nah, ini dia, teman-teman. Sudah jadi, oh, wow. seperti ini ya. Saya akan memotong ikannya. ini teman-teman bisa lihat dagingnya gak terlalu keras ya tuh jadi gorengnya itu jangan terlalu kering nanti dagingnya nggak enak nah ini teksturnya dagingnya dalamnya masih lembut nah baiklah teman-teman terima kasih selamat siang dan selamat mencoba Bye-bye.